Masih akan dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya, Benaskah Official. Oke, guys, jadi seperti biasa, di sini saya akan membagikan preset Alik Mosteng lagi, guys ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Ya, cuman kamu ya, cuman, ya, cuman, ya, cuman, ya, cuman oke okay, guys selanjut ke preset yang kedua <mulis> Oke okay, guys, lanjut ke preset yang ketiga. Oke, okay, lanjut ke preset yang keempat.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 Oke, lanjut ke preset yang ketujuh. <SISIS> Oke, lanjut ke preset yang kedelapan. <SISIS>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 Oke, lanjut ke proses yang ke-12. <SILENCIO> Oke, lanjut ke proses yang ke-13. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke preset yang ke empat belas Oke lanjut ke preset yang kelima belas Raja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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-19. Eh, ke-18. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-19. <SILENCIO> yang bener. <SILENCIO> oke lanjut ke preset terakhir yaitu ke-20 ya Oke guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka guys ya Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya